Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Ya seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah baik di sini saya ikut sedikit berkomentar terkait ya viralnya ada ya anggota TNI yang diduga ya mengacungkan sangkur kepada warga sipil. Ya, ini secara umum, ya kawan, ini saya komentari. Ini secara umum, ini adalah sesuatu memperlihatkan atau mempertontonkan sesuatu yang tidak bagus. Ya. Apalagi sekarang ini kan, TNI kan harus digantikan rakyat. Kalau misalnya ada permasalahan di lapangan, apalagi sudah berbagai baju loreng seperti itu, tidak perlu bawa-bawa sangkur. Saya yakin masyarakat sudah paham oh ada TNI yang datang. Nah mungkin masalahnya apa? Disampaikan ya disampaikan yang baik berkomunikasi yang baik. Karena hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan spekulasi atau salah persepsi di kalangan publik. Ya karena apapun TNI harus tetap bersama dengan rakyat. Nah saudara-saudara saudaraku juga sahabat rakyat Indonesia kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini ya ada aparat negara ya seperti TNI bahkan termasuk Polri kalau ada hal-hal yang mungkin miskomunikasi seperti ini jangan digoreng-goreng ya jangan digoreng-goreng karena biasanya ini saya lihat netizen di plus 6.2 ada sedikit saja kesalahan yang dibuat oleh aparat ya baik TNI termasuk Polri itu sudah langsung digoreng-goreng nah, yang jelas ini sedang didalami oleh Eh, pimpinan atau komando atasnya ya di Kodong 4000 negoro. Jadi sekali lagi saya secara oh, pribadi mengatakan kegiatan ini tidak baik, tidak mantap ya. Karena sudah pakai loreng, bawa sangkul, berhadapan dengan masyarakat sipil, nah, ke penjahat. Nah, bolehlah. Tapi ini kan mungkin ada miskomunikasi. Ya, sekali lagi dengan datang buat pakai loreng saja. Orang sudah tahu itu TNI, Bapak TNI. Kemudian berkomunikasi dengan baik, ya ada apa? Nah ini, tapi itu kadang lagi terkadang uh, kurang mengontrol emosi. Ya. Karena di mana-mana TNI itu akan selalu dicintai oleh rakyat. Namun tergantung lagi ya untuk eh, oknum-oknumnya yang mungkin uh, salah dalam bertindak. Nah ini juga bisa membuat uh, buruk citra TNI. ya Semoga ke depan tidak terulang hal-hal yang begini, kawan ya. Ya, pokoknya TNI sinergi dengan Polri, solid dengan Polri, didukung rakyat Indonesia akan selalu kuat dan hebat. Baik videonya kawan.